dengan narasi di adalah breaking news. Habib Kribo haramkan naik haji. News Habib Haramkan naik haji. Langsung ditindak tegas. Gegara sebut Kak begini Coba kita lihat oh, videonya kawannya. Ini ada videonya nih. Setelah itu kita bahas. Nah ini saya ambil dari radar politik ya. Radar politik. Ini radar politik diunggah ah 8 jam yang lalu. Oke, okay, coba kita buka. Nah ini dikasih judul busir sesat ribo haramkan ibadah haji langsung diabangkan dan ditindak tegas. Cek ya. Di mesin. Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh, buang duit, cuma ke Arab sana, berebut, hajar-hatswat, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senengkan manusia. Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin. Membela orang miskin. Dan mati dalam keadaan miskin. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid-masjid itu, itu kan. tolak ukur kebenaran, Pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu pendekatan Nabi masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Ini ada orang haji sampai satu, dua, tiga kali. Ini sudah apa ya, melampaui batas. Bahwa kita untuk beribadah tidak perlu lagi untuk ke masjid. Tidak perlu lagi untuk ke masjid masjidil haram. Tidak perlu haji. dan Tidak perlu berhala masjid. Jadi dia mengatakan bahwa masjid itu sebagai suatu berhala Dan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji Sudah tidak perlu lagi Si kerebo sebut haji ke Arab itu hanya buang-buang duit saja Dan pernyataan seperti ini ya wajar Karena mungkin otaknya itu lebih krebo ya Kalau otaknya krebo ya otak tidak lurus Ya dia ngomong apa saja juga Semau dia kan Mungkin juga nggak ada hukumnya nggak dimintain tanggung jawab Dan seterusnya itu atau tidak Itu tergantung dengan orang Atau kebijakan-kebijakan seorang pemimpin Artinya apa? Artinya ilah yang kemudian Coba kita cek Apa kata netizen Nah, netizen Khairuddin Mansura Masalah Trubosibis menyebelah manusia Tangkas di timur dasar manusia di dari Junaidi tangkap penjarakan Oke kawan Ya dari Abdullah Aslading Katanya dia ini dibikin Ansur nu NO. Benar gak sih maaf om tanya Baik kawan ini yang pertama Kita cek dulu adalah Fakta pertama Bahwa Habib haram haramkan naik haji Nah itu betul ada faktanya Langsung ditindak tegas Gara-gara sebut Kaabah begini Nah itu faktanya belum ditindak tegas Kawannya belum ditindak tegas Nah sini kita bahas sedikit Nah saya tidak mengerti Dan belum paham hadits riba ini Ya Dia sebenarnya memeluk agama Islam Yang seperti apa Naik saji Buang-buang duit -buang Bilang aja Habib Trubo, bahwa Habib Trubo itu nggak punya duit untuk naik haji, bilang aja Bilang aja ya Habib Trubo, Ngomong saja di depan publik Bahwa belum punya uang untuk bisa naik haji Karena naik haji Itu adalah kewajiban Bagian mampu Yang tidak mampu tidak wajib itu yang pertama Yang kedua, kasih juga Habib Trubo Larang orang naik haji Untuk yang dia sendiri yang terhebat, mereka sendiri yang penyadik, bukan Pak duitnya Habib Kribo. Yang terketik masalah masjid, biarin aja orang ke masjid. Saya tidak paham ini Habib Kribo ini maksudnya apa. Apakah Habib Kribo ini sengaja mau obok obok bangsa Indonesia, mengadu domba bangsa Indonesia lewat agama Islam. Ini sudah ngawur, ini Habib ini sudah ngawur. Nah hal-hal yang seperti ini nih, ya, harus diperiksa oleh Polri, harus ditangkap orang-orang begini. Kalau dia mengaku Islam, ngapain juga dia ngomong begini. Ngipain kok Tanah Suci sana, ke Kabani ngejar-ngejar, buang belum berhenti. Jangan-jangan Habib Kride ini tidak paham masalah agama. Yang saya lihat di sini, ya ini ini ini saya. Ini Habib Kride ada upaya untuk memecah belah NKRI lewat jalur agama. Ini perlu harus pada orang begini. Prioritas Muslim di Indonesia itu ini Bindu Haji karena itu masuk ya di dalam uh, Islam. Nah, eh, Habib ribu larang orang naik haji, naik mereka, terkadang terlalu sempit pemikirannya kuliah ini Habib ribu, Padahal Habib ini hadir, baru kali ini saya lihat Habib aneh seperti yang kayak gini nih. Ini menyesatkan ini. Ini provokator, propaganda. Nah, saya tidak tahu emisinya betul dan jelas ini bisa memecah belah persatuan NKRI lewat agama Islam. Ini pemerintah harus tegas dengan orang-orang seperti ini. Karena hadir betul ini kamu rasa paling NKRI. Tapi oceh-ocehannya ini adalah provokator. Bisa mengocah belah persatuan. Karena ada ajalah lah satu dia-satu dia yang sedang. Kayak gini nih. Ngapain naik haji? Ya masalah Rasulullah satu kali naik haji, dua kali naik haji. Itu masalah kan semua Islam di Indonesia itu satu kali naik haji. Kalau punya keduanya mau ke sana. Ya mungkin ke senang Pak Kibib sendiri urusan dia lah. Ngapain Habib Kribok urusin? Makanya Habib Kribok kalau mau anak haji karena nggak punya uang ya, ngomong siapa tahu ada yang bisa bantu. Jangan nyinyir kepada mereka yang sering, yang sering naik ke tanah suci. Umroh, haji. Itu urusan dia itu kepercayaan. Nah ini saya gak ngerti nih Habib Kribok ini aja nih siapa ini. Ya, bagaimana menurut sahabatku? Ya, kalau saya tangkap Habib Kribe ini, perusahaan Indonesia, baikkan ke Danyarawan.